Oke pak, kembali lagi ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, atau mungkin hanya sebagai video tips gitu bagaimana cara mengatasi PS4 yang lemot gitu. Jadi uh, di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengatasinya dan ini enggak harus uh, butuh kayak mungkin save mode atau mungkin rebuild database atau apapun. Ini cuman simple banget gitu dan sini mungkin saya akan menunjukkan dulu untuk contohnya, misalnya untuk PS4 kalian misalnya lemot, gitu saat ngebuka game saat kalian uh, pilih gamenya, misalnya hmm. contohnya kayak gini. Nah di sini untuk yang gambar ini kan untuk PS sempat tuh setiap ngebuka game itu ada gambar kayak gini kan mau game apapun gitu apakah uh, personal 5 atau mungkin God of War atau mungkin uh, Horizon Zero Dawn Monster Hunter ya pokoknya semuanya lah ya semua game tuh ada kayak gitu dan saya ngelihat di uh, YouTuber luar gitu ya yang uh, let's play juga itu ngebukanya tuh lama gitu di gambar yang tadi gitu ya gambar yang kayak gitu itu lama gitu untuk kebukanya. Dan untuk cara mengatasinya adalah kalian bisa ke notification. Mungkin ini ya mungkin hanya hanya sebagai tips doang ya. Kalian bisa klik options gitu ya dan kalian bisa langsung uh, hapus notifikasi. Dan kalian cukup hapus aja semua notifikasinya. Ini sebenarnya ada yang share di Reddit gitu ya dan misalnya ini katanya kalau kita menghapus notifikasi gitu di sini kita bisa mempercepat PS4 kita gitu. sini kita akan hapus saja semuanya gitu untuk notifikasinya dan notifikasinya kosong. Mungkin kalau PS4 kalian lemot baik itu saat dinyalain atau mungkin saat ngebuka aplikasi atau mungkin saat ngebuka store atau watch new atau ngebuka setting gitu kalian bisa mencoba untuk menghapus untuk notifikasinya gitu. Dan nggak tahu juga sih bakal bekerja atau nggak di PS4 kalian, karena di sini untuk PS4 saya menggunakan SSD ya, dan saya menggunakan PS4 Pro. Nggak tahu juga sih kalau kalian mungkin menggunakan uh, PS4 Fat atau mungkin Slim atau mungkin Pro, kayaknya bakal ngaruh juga. Tapi uh, YouTube yang saya tonton ini yang uh, Let's Player gitu itu dia menggunakan PS4 Pro dan ngebukanya tuh lama gitu di gambarnya ini gitu. Pas di gambar yang ini nih ini lama banget gitu, mungkin ada sekitar satu menitan gitu dan ya itu itu itu baru gambarnya doang, belum loading in gamenya gitu, belum lagi uh, dari menu terus masuk ke game gitu dan ya semoga aja kalian bisa uh, mengatasi gitu untuk yang lemot uh, PS4-nya gitu dan ya yeah, mungkin uh, dengan notifikasi gitu ya dengan notifikasi dihapus hapus aja semuanya gitu dan uh, ada yang share di Reddit jadi saya coba walaupun saya belum coba secara langsung karena PS4 saya menggunakan SSD ya dan uh, jadi intinya cukup gitu doang sih ya, untuk videonya jadi tinggal kalian hapus aja semua notifikasinya nggak tahu bakal bekerja atau enggak untuk uh, PS kalian karena di sini saya menggunakan SSD jadi PS4 saya kalau ngebuka game itu cepet gitu membuka game cepet loadingnya cepet jadi ya enggak ada lemot-lemotan boot juga cepet gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan for watching. bye bye